hati sekali hasrat hati tak terbendung lagi ku sungguh ingin memiliki wajahmu ku pandai ku berpikir lama sekali bagaiman menggapkan isi hati padamu ku Pada muka jatuh hati, padamu, ku bagus wajah muka pada. Pandangi dirimu lagi, raut wajahmu cantik sekali Hasrat hati tak terbendung lagi, ku sungguh ini memiliki Lama sekali Bagaimana kau kan isi hati padamu ku jatuh hati ku pandai dirimu lagi rawat wajahmu cantik sekali hasrat hati tak terpilu lagi ku sungguh ingin memiliki bagus wajahmu Sih, siapa gerangan yang memiliki Kau dalam hati